Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah wa syukur Allah wa, wa salatu wa salamu ala rasulullah Ajma'in amma batu Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjiwa Pasti akan merasakan namanya kematian Semua makhluk hidup Yang bernapas di dunia Pasti akan mengalami Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kepada seluruh umatnya bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara sedangkan kehidupan di akhiratlah yang kekal dan abadi. Kematian yang dialami oleh kerabat dan saudara kita adalah awal Kematian juga tidak mengenal Siapa, waktu Dan di mana Kamu berada Semua orang jika memang sudah takdirnya Dirinya pasti akan Berpulang saat itu juga Sebab tak seorang pun Yang bisa menghindari Yang namanya kematian. Bahkan kematian Seorang pun hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sehingga dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada umatnya untuk senantiasa menyiapkan diri menghadapi kematian. Apa nasihat beliau yang pertama ialah perbanyaklah mengingat kematian. Agar tidak tertipu dengan dunia, dengan senantiasa mengingat kematian dapat membuat seseorang lebih merasa lapang dalam hidupnya. Ia akan mengingat bahwa semua yang ada di dunia ini merupakan hal yang panas dan mendorong jiwa untuk selalu beribadah dan tidak. Sebagaimana yang dikutip dari buku Bekal menggapai yang Husnul Khatimah Karya Majid Muhammad Memperbanyak mengingat kematian kematian Terdapat dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Perbanyaklah mengingat Terbanyaklah mengingat Si pemutus kenikmatan yakni kematian Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit maka ia akan merasa lapang Dan jika ia seorang mengingatnya saat kehidupannya lapang Maka ia tidak akan tertipu dengan dunia sehingga lalai akan akhirat hadis riwayat ibnu Iban dan Al-Mehagih Selanjutnya ialah amal ibadah Merupakan teman setiap alam Teman di alam dunia saat di dalam kubur, dan semuanya akan terlihat gelap dan sempit, yang membuat hati merasa takut, gundah, dan bingung. Di saat itulah hanya Amal ibadah selama hidup yang bisa menolong, menemani seseorang dalam kuburnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang artinya dari Anas bin Malik Radiyallahu anhu menuturkan Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda mayit diiringi tiga hal Yang dua akan kembali Sedang yang satu terus menyertai Ia diiringi oleh keluarganya Yakni adalah hartanya dan amalnya Harta dan keluarganya akan kembali Sedangkan amalnya akan terus tetap bersamanya yang ketiga ialah menjelang ajal bersikaplah dengan tenang dan terus mengucap kalimat syahadat La ilaha illallah <tuh> Pernyataan tersebut terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Sebagaimana Rasulullah berkisah Malaikat maut mendatangi seorang laki-laki yang hampir meninggal dunia setelah memeriksa hati orang itu Ia tidak mendapati apa-apa di dalamnya Kemudian ia membuka mulut orang itu Dan mendapati di ujung lidahnya ada yang menempel pada langit-langit mulutnya Suatu ucapan La ilaha illallah Allah subhanahu wa ta'ala Lalu berkenan mengampuni dosanya dikarenakan kalimat tersebut diucapkan dengan ikhlas yang keempat Selalu mau berprasangka baik atau husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati umatnya untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan hanya Berharap kepada lah kita agar diberi rahmat dan ampunannya. Ini dikutip dari buku "Menyucikan Jiwa Karya Abdul Qadir Abu Hurairah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ali Muslim sebagaimana Rasulullah SAW bersabda jangan sampai salah seorang diantara kalian mati kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang kelima Rasulullah SAW melarang meminta suatu kematian Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya Janganlah ada orang yang menginginkan mati Karena susah yang dideritanya Apabila harus melakukannya Hendaklah dia cukup berkata Ya Allah Tetap hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku Dan wafatkanlah aku jika kematian baik untukku karena sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Yunus ayat 49 yang menjelaskan Tentang kematian Katakanlah aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku melainkan apa yang dikehendaki Allah tiap-tiap umat mempunyai ajal apabila telah datang ajal mereka maka mereka tidak dapat menanggihkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya Quran Surat Yunus ayat 49 itulah Rangkuman ada 5 hadis Nasir Rasulullah Wasallam tentang kematian Semoga melalui 5 hadis ini dapat menjadi acuan bagi kita Sebab setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian Jadi mari kita mempersiapkan segala amal ibadah selama masih Diberikan kesempatan hidup oleh Allah SWT Mungkin cukup ini Dan kita lihat lagi Bagaimana kelanjutan video-video Yang bertema uh, ber tentang kematian Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohonkanlah ampun kepada almarhum. Allahumma waqfirlahu rahamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Ya Allah, ampunilah mereka yang telah meninggal dunia kami. Dan terimalah amal ibadahnya, Ya Allah. Jadikanlah dia ya akhir yang baik, Ya Allah. Ya Allah. Janganlah matikan kami dalam keadaan hina dan jadikanlah kami dalam keadaan ridha yang terbaik buat kami jika nama Allah menjemput. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.